cara makan-makan. <Sanyebabkan> Ya sudah Bu. Amin Lagi di laut. Wis nyetel pula, lagi di sebelah. Ya ya. Harapkan ada ada di perempuan pada makan. <Sat> Itu rameknya guys. Ya <San> Allah, Besar kayaknya besar. Ayo. Awas ini lantai dua. Eh. yang sebesar saya sampaikan. Yang kita itu mari kita doakan bersama-sama kepada kedua-dua ini Inilah yang terakhir Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, dan kita doakan bersama-sama Bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmat Dan selanjutnya mereka berdua ini bisa menjadi penyambung sebuah keluarga besar Yang besar dari Kampung juga dan Kampung Dumpakluah agar dapat menjalin sinar tulah ini melalui mengandang ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lebih dari kurangnya saya mohon maaf Wabillahi bilahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh